Balik lagi di channel Inti Tutor yang ngebahas tentang dunia YouTube kali ini nih. Aku mau ngebahas gimana caranya ganti gambar atau ganti cover ataupun sampul dari video kita Bisa nggak diganti? Itu bisa, jadi itu bisa di custom, bisa kita rombak sesuai dengan keinginan kita Siapa nih yang masih gambarnya masih bawaan Oke okay, coba kita upgrade lagi, kita perbarui caranya Nah, jadi metode perubahannya itu ada dua ya. Yang pertama, aku menggunakan Chrome. Yang kedua, aplikasi dari pihak YouTube. Jadi, ini aplikasi ini merupakan YouTube Studio. Bisa di-download di Play Store. Kita masuk ke step Chrome ya. Nah, kita masuk di Chrome. Buka Chrome-nya. Kalau udah buka Chrome-nya, lalu pilih bagian atas titik 3 di grup itu klik menu desktop. Nah, kalau udah menu desktop, nanti bakal tampilannya seperti ini nih. Nah, kalau udah kayak gini, lalu klik YouTube Studio tapi tahan lama, jangan langsung klik ya, jangan langsung klik, tahan lama biar nanti keluar gambar ke ini ah. Lalu buat tab baru dalam dalam ini tetap yang sama. Jadi kalau dia langsung klik Nanti dia berubah tuh Langsung loncat ke playstore atau ke aplikasi studio Nah kalau udah gini Tunggu aja prosesnya Lalu kita masuk ke video Jadi kita pilih nih video mana yang mau dimodifikasi atau covernya diganti ya Nah gue ambil satu aja Ini kan banyak nih yang belum gue ganti Nah kalau udah gini Lalu pilih yang bacaannya thumbnail. Nah, ini kita klik aja untuk mencari lokasi dari gambar yang udah kita modifikasi atau udah kita rombak. Nah, sini gue ini dia sesuai temanya. Kalau udah gini, ini nih pretin. Nah, udah. Ini bisa langsung disimpan. Dan ini udah jadi ya. Kalau disimpan dia udah jadi jadi gambarnya langsung seperti ini. Nah, udah jadi kan? Ini dari Chrome. Nah, langsung. lalu aku mau masuk dari aplikasi bawaan yang ada di Playstore. Store. Oke, ini namanya YT Studio ya atau YouTube Studio. Nah, lalu pilih kalau udah kebuka kayak gini pilih nih yang bagian bawah konten lalu masuk ke video jadi pilih nih video mana yang mau kita rombak. nah aku mau ambil yang ini aja nah ini kan masih bawaan nih ini bawaannya kalau aslinya kayak gini ya masih mentah banget Nah kalau udah kayak gini, kan ada bacaan itu kayak pensil ya atau pena itu diklik, itu udah diklik, lalu klik lagi bagian atas. Di sini kita pilih lagi nih lokasi dari gambarnya tadi, cari aja tentu ini mana udah. Kalau udah, jumpa langsung klik simpan. Oke, tunggu prosesnya. Oke, udah jadi. Jadi ya, nah bisa kita lihat di sini dua video aku tadi yang masih natural udah berubah gambar sampulnya. Jadi mudah nggak gantinya? Mudah banget. Jadi itu ya cara pasang thumbnail di HP Android. Mudah? Mudah. Oke, sebelah itu boleh dong diklik tombol subscribe-nya, dan di-share. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.